He's free about fuckin' style okay. mama kita ya guys bersama matek Oke okay guys kali ini saya akan membuat tutorial sekitar ini ya apa ya akan limited abadi ini sebelumnya kita keluarin dulu tabadinya dan pertama-tama kalian instal pipeternya dulu, ya. kalian instal pipet dan di sini saya udah install langsung ke tutorialnya ya guys. Oh ya tabadi di sini saya menggunakan tabadi original yang ada di Playstore Store. Saya menggunakan tabadi original yang ada di Play, Store ya. saya yang ada di Play Store. Oke kita cari di sini tabadi. Di sini kita LPL nya dan disini centang perhatikan centangnya ya Nah itu oke okay guys membongkar bekas deck dengan garis baru tunggu bentar ya guys Oke okay, saya mau split dan ternyata di split nggak bisa kita ulang lagi guys bapadi LPL-nya ya dicentang, ya LPL, dan itu ada yang juga di, dicentang satu. Hmm. Langsung ke berkasnya, langsung klik. kita ini sudah selesai, hmm. membongkarnya hmm langsung kita install bawaannya ya uh, klik centang install dan langsung install install plus install gitu lucu gitu. di sini kita nu sebentar lagi download oke okay, kita buka berkas coba pemasangan ya oke okay, install ini di uninstall dulu ya yang tadi ini dan sekarang kita install kita install tab badinya guys. Kita batalin aja, biar cepet dan langsung buka. Nah, Di sini login pakai akun ini ya, pakai akun YouTube kalian ya. Dan sini menu upgrade masih terkunci. Kita upgrade ya, guys. Dan thank you to your purchase. You now have unlimited access to Mobile. Oke, okay guys, kita dapat unlimited access, guys. Dan upgrade lagi, kita mendapatkan unlimited upgrade-nya, guys. Dan di disini kita lihat milestone-nya, dan akses-akses di sini lumayan enak ya. Kita mau uh, tag roller ini, saya kasih contoh. Amatek, amatek itu berhubungan apa sih? Nah, di sini kita dapat guys, kita dapat related-nya, related-nya dapat. Terus, auto komplitnya juga kita dapat, guys. Auto komplitnya jadi, auto komplitnya itu uh, sebanding dengan kita, maksudnya. maksudnya. Gitu. Oke, okay. dan unlimitednya sudah beres. Oke, okay guys, packingnya sudah beres ya, guys Dan uh, alat dan bahannya saya tulisannya ditulisin aja ya, ya. di sini ya. Cabe bagi versi unlimited untuk mobile ya guys yang enggak punya uang untuk beli versi limited-nya bisa menggunakan cara ini ya guys. Jika bermanfaat guys, jangan lupa like, comment dan subscribe dan jika tidak bermanfaat, jangan jangan lupa like, comment, subscribe. <laughs> Oke okay guys. Pantau terus ini bahan bahannya, guys. Yang pertama, lucky patcher. Yang kedua, tabadinya yang ada di plaster, ya dari Play Store biar serasa Orient gitu deh. terima kasih sudah menonton channel amate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tutorial Sampai